semuanya kembali lagi di YouTube channel Kusuma Crocker apa kabar semoga kalian baik-baik aja bagi teman-teman yang baru pertama kali berkunjung di channel Kusuma Crocker salam kenal nama aku Kusuma saat ini aku tinggal di Australia Oke okay, gengs jadi karena banyak teman-teman yang menanyakan atau penasaran ya kepo di Australia itu ada nggak sih toko yang menjual barang bekas dan jawabannya adalah banyak banget ya gengs di kota aku, khususnya di Balara tuh banyak banget toko yang menjual barang bekas atau toko second hand, kita bilangnya ya. So, um, di video ini aku mau mengajak kalian jalan-jalan di toko selves namanya ya. Nah, toko ini tuh toko barang bekas ya, jadi aku mau tunjukin apa aja yang mereka jual dari baju, terus ada furniture, ada oh, macam-macam deh pokoknya, lengkap banget. Jadi, bagi kalian yang kepo, ikutin videonya sampai habis, oke? Okay? So, let's go! Oke okay guys, sekarang kita langsung aja masuk ke tokonya, dan ini ya, aku tunjukin tokonya besar seperti itu, tulisannya Salves. Kalau kalian bisa lihat, langsung aja kita masuk ke dalamnya. Anyway, aku cuman mau cari barang-barang yang unik, atau misalnya mungkin ada barang branded ya, kalau beruntung. Jadi, kita coba aja, kita grebek tokonya ya. Nah guys, aku mau ngasih tahu info nih Jadi, toko selfless ini adalah toko non-profit Yang semua keuntungan dari penjualan akan digunakan untuk kegiatan amal Lalu, barang-barang yang dijual ini merupakan barang-barang second hand Atau barang-barang bekas yang kondisinya masih layak pakai Jadi, kondisi barang-barang tersebut masih sekitar 80-95% Kondisinya sangat bagus Lalu, barang-barang di sini juga masih banyak merupakan barang-barang baru yang masih ada tagnya guys jadi kalian kalau beruntung kalian bisa menemukan barang baru ya barang-barang tersebut biasanya didonasikan oleh pendonasi masyarakat yang menurut mereka itu barang tersebut tidak mereka pakai lagi untuk orang-orang yang bekerja di sini merupakan orang-orang sukarelawan atau volunteer jadi mereka tidak menerima gaji guys mulia banget ya Mengunjungi toko barang bekas bukan merupakan hal yang tabu atau memalukan bagi orang-orang Australia, guys. Karena barang yang dijual di sini adalah barang-barang yang kualitasnya sangat bagus. Lalu kalau kalian beruntung, kalian juga bisa menemukan barang-barang yang bermerek dengan kualitas yang masih baru. Jadi ya untung-untungan gitulah, guys. Nah, di sini juga menjual berbagai jenis pakaian loh guys. Mulai dari pakaian anak-anak seperti ini, yang modelnya tuh lucu-lucu banget. Lalu, ada juga pakaian untuk dewasa dengan berbagai jenis model. Seperti baju casual, baju untuk kerja, baju pesta. Ada juga baju renang untuk anak-anak dan dewasa. Juga seragam sekolah. Nah yang kerennya lagi mereka juga menjual gaun pernikahan guys Lengkap banget ya Di sini juga menjual perlengkapan elektronik guys, dari setrikaan, ada blender. Nah, ini juga ada alat pengering rambut, harganya 20 dolar kalau harga aslinya tuh sekitar 70 dolar guys. Lalu ada di sini kita lihat ada chopper, ada kipas angin juga. Lalu yang di sini ada pemanas ruangan. Dan di sini juga ada lampu hias ya guys. Dan itu juga ada yang digantung lampu hiasnya. Nah, menemukan tas koper lucu banget guys motifnya. Coba aku lihat di sini harganya 10 dolar atau 100 ribu Ukurannya juga lumayan besar, kondisinya pun juga masih bagus ya guys. Kalau harga asli kan biasanya kalau tas koper seperti ini sekitar 800 sampai 1 juta rupiah. Nah, untuk cari perlengkapan rumah di sini juga ada ya guys. Mereka menjual piring ada cangkir. Lalu di sini ada hiasan juga ya. Seperti kayak vas bunga, guci, semuanya lengkap deh guys. Dan ini juga ada nih yang mereka pajang, mereka gantung seperti ini, seru banget ya tokonya. Lanjut ke bagian furniture. Nah, ini ada kursi harganya 1.500.000 guys. Kondisinya masih bagus banget. Dan itu kursi jenis lain. Dan di sana juga ada lemari ya guys, lemari pajangan. Dan ini kursi jenis lainnya. Nah, toko ini tuh bagus banget. Jadi kalau misalnya kalian pengen mengisi rumah ya, punya rumah baru, pengen kalian isi, di sini jual segala macamnya. Kondisinya masih bagus kalau kalian mau ya guys. Dan itu juga ada meja ya, dan di sana tuh di ujung ada lukisan juga guys, hiasan rumah. Pokoknya... Toko ini tuh super lengkap banget apa aja ada guys kalau kalian mau membeli sesuatu ya Dan di sini aku menemukan tempat tidur, bahannya kayu, ukurannya tuh single dan ini tuh kondisinya masih bagus banget guys Selain tempat tidur mereka juga menjual bantalnya ya Cushion Terus kalian juga bisa membeli matrasnya Untuk tempat tidur ini harganya 400 ribu ya guys Tadi tulisannya 40 dolar Dan itu juga ada matrasnya dijual terpisah Nah kalau yang satu ini yang super lucu banget Warnanya pink harganya 450 ribu guys Dan ini kondisinya juga masih bagus banget Ukurannya single dan ini dia matrasnya dari ukuran single sampai ukurannya king. Semuanya ada di sini guys. Masih bagus. Nah guys, ini aku menemukan blazer ya. Harganya tuh 500.000 ribu aslinya. Dan dijual hanya 110 ribu atau 11 dolar ya guys. Ini bagus banget. Aku suka akan aku ambil. Dan selanjutnya aku menemukan blazer seperti ini. Harganya cuma 9 dolar atau 90000 ribu. Masih bagus juga. Dan ini aku ambil juga guys. Yang ketiga aku menemukan rok. Ya, ini lucu banget, harganya cuma 6 dolar. Dan ini akan aku beli. Bagus banget. Dan yang terakhir aku menemukan taplak meja, guys. Ini masih baru, harganya cuma 5 dolar. Jadi, aku beli juga deh akhirnya. Would you like your yes, please, just in case if it's too small. <laughs> There's your receipt. Yeah. thank you very much. You, have a lovely afternoon. you too. I'll see you next. Bye. Oke okay guys, ini sudah selesai belanjanya. Sebenarnya tadi ya aku tuh nggak niat banget mau beli apa apa, cuman mau nunjukin ke kalian aja um, barang apa yang mereka jual ya kan, macam-macam barangnya. So. Ini aku tunjukin dulu. Oke, okay, so itu total aku belanja adalah 300.000. Total belanja 300.000 ya atau 29 dolar. So ya, yeah, 290.000. Aku beli empat item. So tadi ini aku beli jaket ya. Ini masih baru. Masih baru jaketnya. Oke, okay, so jaket lalu ada ini juga. Dan ada rok, rok hitam putih, semuanya masih baru, masih ada tag-nya. Jadi aku beruntung banget sama ini ya, tadi um, taplak meja untuk mamah aku di rumah. So ya, yeah. itu dia video kali ini. Aku mau masukin ke mobil. Jadi barang-barang yang dijual itu adalah barang-barang, ada yang barang-barang masih baru ya. Um, terus ada juga barang-barang yang second Seperti itu guys, jadi barang baru dan barang second Jadi kalau misalnya kayak kalian beruntung, kalian masih bisa menemukan barang-barang yang baru Dan harganya itu jauh lebih murah ya, bisa sampai kayak 70% gitu loh diskonnya Terus um, apalagi ya, yang sebenarnya itu yang aku nggak terlalu suka sama tokonya tadi Karena di bagian baju itu tuh dicampur antara size yang kecil sama size yang besar Nah size aku kan kecil ya, aku tuh sebenarnya extra small kalau misalnya ukuran baju jadi tadi udah menghabiskan waktu dan itu ukurannya besar-besar semua ya, ukuran tuh kayak XL kayak gitu, itu nggak bakal muat lah, muat tapi misalnya kegedean gitu ya. So, ya itu dia video kali ini, kalian sudah tahu ya apa aja yang dijual, mungkin kalau misalnya on the weekend itu dia um, barangnya lebih banyak ya, lebih lengkap gitu. Karena tadi kan sebagian kayak furniture enggak nggak terlalu lengkap, biasanya itu banyak banget guys kayak... Um, kursi ada meja itu banyak kalau tadi pilihannya nggak terlalu banyak so ya yeah. itu dia video kali ini semoga kalian suka jangan lupa kalau kalian suka video ini klik like dan subscribe youtube channel Kraker. oke okay? so i'll see you on my next video bye